Iiii Iiii Duit pak ya, udah lumping pak Udah lumping, mana mic nya Mic satu lagi Ping udah lumping Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada tamu undangan ya Mungkin untuk Panitia yang silahkan berjoget Kalau lagu Batak nanti ya Terima kasih kepada New RB Musik Satu teman Kuda Lumpeng Oh. Ya sudah Gimana MC nampaknya Tambo